Ia mengumumkan spesifikasi Kia Niro Hybrid dengan kemampuan 141 DK power dan banyak fiturnya. Setelah debut pada November tahun lalu, Kia baru saja membeberkan informasi mengenai spesifikasi dan fitur Kia Niro, tanggal 17 Januari tahun 2022. Bagi yang belum tahu, Kia Niro diperkenalkan di Korea saat Seoul Mobility Show 2021, tanggal 25 November tahun 2021. Seperti generasi sebelumnya, Kia Niro baru akan ditawarkan sebagai bibrida standar, kendaraan listrik bibrida plug-in, PHEV, dan kendaraan listrik baterai. Nah, versi pertama yang diumumkan oleh Kia adalah Niro Hybrid. Berawal dari mesin, Kia Niro Hybrid tetap mempertahankan formula penggerak Niro generasi sebelumnya yakni mesin empat silinder berkapasitas 1.580 cm cm³. Mesin yang dijuluki Smartstream G1.6 menghasilkan torsi puncak 105 tenaga kuda dan 141 newton meter, sama seperti generasi sebelumnya. Sebuah hibrid tentu saja ia menggabungkan mesin termal dengan motor listrik yang menghasilkan 32 kW atau 44 dk. Mesin Niro hibrid dan motor listrik menghasilkan gabungan 141 tenaga kuda dan dikirim ke roda depan melalui transmisi otomatis kopling ganda 6 kecepatan. Yang menarik dari drivetrain hibrid Kia Niro adalah fungsi green zone drive mode yang secara otomatis mengaktifkan mode elektrik. Dengan mode ini, Niro Hybrid dapat bernavigasi di area rendah emisi tanpa mengeluarkan emisi. Selain berkendara di area hijau, Kia Niro Hybrid juga diuntungkan dengan beragam fitur, mulai dari fitur terintegrasi Kia Drive Wise. Drive Wise pada Niro Hybrid mencakup Forward Collision Avoidance Assist (FCA), Intelligent Speed Limit Assist (ISLA), Safe Exit Assist SFA, Landkeeping assist (LKA) dan banyak lagi. Oh ya, Voice memiliki fitur Remote Intelligent Parking Assist, RSPA, yang menghadirkan parkir mandiri Niro Hybrid. Fitur hebat lainnya dari Niro Hybrid termasuk kontrol suara dalam mobil dengan pengenalan suara alami, papan angka 2 touch Kia dan tentu saja Kia Connect. Demikian sekilas info Kia mengumumkan spesifikasi Kia Niro Hybrid, dengan kemampuan 141 dk power, dan banyak fiturnya. Untuk review detail interior dan eksterior Kia Niro 2022 akan kami bahas pada video berikutnya.